Halo semuanya, how are you guys? Semoga halo semua di luar sana baik-baik aja ya. Hari ini gue excited banget ya. Karena staycation gue di episode hari ini tuh di sebuah resort yang very very famous ya. Kayaknya tiap hari tuh ada aja orang-orang terkenal yang nginep di sini. Mulai dari selebritis, public figure, pejabat, sampai presiden. So kira-kira kenapa ya nih resort kok bisa seterkenal itu? Ada apa aja di dalamnya? Apa bedanya sama resort-resort mewah yang lain? Dan worth it atau enggak buat staycation di Mari? Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Gue. Hari ini gue mau nyobain staycation di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Gue gak tahu kenapa, tapi resort ini tuh terkenal banget. Bahkan mungkin di kawasan ITDC ini yang isinya ada banyak resort mewah lain, Sofitel ini yang paling famous ya udah nggak terhitung berapa banyak orang-orang penting yang pernah datang dan stay di sini, mulai dari Pak Ridwan Kamil, Pak Luhut, sampai Pak Presiden Jokowi juga udah pernah ke sini semua. Makanya hari ini gua udah membulatkan tekad untuk menjajal staycation di sini. Hari ini gua pilih tipe kamar luxury room with private plunge pool. Tapi tetep ya pesannya pasti lewat aplikasi tiket.com karena cuman tiket.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Gua dapet di harga 4 juta, tapi gua langsung dapet diskon empat 4% jadi tinggal 3,9 jutaan. Eits, tapi pastinya gua masih bisa pakai voucher lagi buat dapetin diskon tambahan. Nih, karena gua dermawan ya. <guluh> gua kasih voucher diskon buat lo semua yang nonton video ini. Masukkan kode UT500K pas lo check out buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500 ribu pas lo pesan hotel di aplikasi tiket.com Nih, kalau gue masukin kodenya, gue dapet lagi diskon 390 ribu dari 3,9 juta jadi tinggal bayar 3,5 jutaan aja. Wow, mantep banget kan? Apalagi kodenya tuh udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan cuma 300 ribu aja. Pokoknya udah pasti 3.com tuh jaminan harga termurah pesan sekarang sampai dengan 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapanpun. Buruan pakai vouchernya karena hanya bisa dipakai satu kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia. Gak cuma itu, sekarang juga lagi ada promo holiday deals. Libur telah tiba promonya bikin gembira. Lo tinggal masukin kode promo holiday deals stay buat dapetin diskon hingga 40% plus ekstra diskon hingga 475.000. Buktikan murahnya beli di aplikasi tiket.com sekarang. Detail vouchernya gue taruh di bawah ya. Pas baru masuk, areal drop off-nya tuh luas banget ya, dan ini nih yang bikin gua salfok. Jadi ada satu jembatan gitu yang kanan kirinya ada lonceng digantung kayak gini. Di belakangnya ada air dan di atasnya ada skylightnya. Jadi kalau siang cahaya mataharinya bisa langsung masuk ke ruangan, cakep banget ya. Dan kalau jalan lagi masuk ke dalam, di sini ada satu ruangan yang gede banget. Lokasi lobi tuh agak unik ya karena harus masuk ke sebuah ruangan kayak gini. Seperti biasa, abis foto KTP dan tanda tangan form, gue dapet key card bedroomnya. Dan untuk welcome drinknya, gua diarahin ke lounge yang lokasinya ada di sebelah lobby yang tadi. Di menunya ada 5 pilihan minuman. Gua pilih yang pineapple sour dan the beat. Rasanya seger banget, enak, fresh, karena buahnya bukan cuma sirup doang ya, tapi buah asli. Terus, dari lounge yang ini, lu bisa langsung ngeliat secuil landscape Sofitel. Yes, cuma secuil doang karena Sofitel ini gede banget guys. Jadi nggak bakal bisa kelihatan semuanya ya dari sini pastinya. Kamar gua di 6027 dan lokasinya ada di paling ujung. Jadi main juga sih jalannya kalau dari lobby. Untungnya luggage gua tadi udah langsung dibawain sama bellboynya ya. Kalau nggak game porsi sumpah. <laughs> Tapi selama OTW ke kamar, mata gua tuh dimanjain sama arsitektur gedung sofitel ini yang simetris dan cakep ya. Nah ini dia nih kamar gua. Beneran mentok sampai ke paling ujung ya. <laughs> Luas kamarnya 48 meter persegi jadi pas baru masuk di sebelah kiri pastinya langsung pintu menuju ke kamar mandi, ya. Dan pencahayaannya di sini emang agak remang-remang, ya. Padahal gua udah hidupin semua lampunya. Di belakang pintu ada tempat buat gantung baju dan bathrobes, ada lagi track juga, dan safety box di bagian paling ujung. Dan kalau lo buka tray yang ini, di situ ada dua pasang sendal hotel untuk toilet dan showroomnya. Ruangannya tuh dipisah, guys, dan posisinya tuh saling berada pada Shower headnya udah pake yang kipurin shower dan sabun-sabunannya pake sistem refill kayak gini. Walaupun amenities-nya ini bukan pake yang branded tapi wanginya enak kok. Untuk counter tombol nya ini lumayan panjang dan di atasnya juga ada cermin yang gede banget. Ada dua botol sparkling water dan semua amenities-nya ada di box kayu yang ini. Terakhir di ujung ruangan ada batapnya. Ini ukurannya gede sih kayaknya menyesuaikan ukuran badan bule kali ya. Uniknya pintu yang ada di samping batapnya ini tuh bisa digeser-geser sesuka hati lo guys. Jadi, kalau lo mau berendam sambil nonton TV, itu juga bisa. Di dekat lorong pintu masuk, di situ ada kafe tea maker, dan semua kopi-kopi, teh, dan gulanya ada di drawer yang ini. Sedangkan kalau lo buka lemari yang besar ini, di situ ada mini fridge-nya. Di lagi ada LED TV dengan ukuran jumbo, dan juga dining table persis di depannya. Di tengah ruangan pastinya ada bednya ya, ukurannya king size, dan di sini gua request yang double bed, tapi kalau misalkan lo lebih prefer buat twin bed, juga bisa request. Kalau lo buka hording yang ini, lo bakal sampai ke areal gardennya. Jadi private pool poolnya itu lokasinya ada di garden belakang ini. Ukurannya nggak terlalu gede ya. Gak bisa sih kalau dipakai buat berenang yang banget banget gitu. Terus di sampingnya juga udah ada dua sunbed buat yang suka layy-layy di outdoor. Nah, ada yang bikin gua kaget nih pas gua muter-muter di areal gardennya ini. Ternyata di atas kamar gua itu masih ada tiga lantai lagi guys. Jadi buildingnya ini sampai lantai 4. Kalau lo berenang di sini, tamu-tamu lain yang pasti di atas kamar lo tuh juga bisa ngeliatin dari balkon gitu. <laughs> Tapi kalau gue sih nggak apa-apa ya. Nah, khusus buat tipe kamar gue ini, di bagian paling ujung tuh ada satu pintu kecil dari kayu yang bisa jadi akses alternatif keluar masuk lo. Kalau lo jalan keluar lewat pintu yang ini, tuh keluarnya bakalan langsung deket sama akses ke pantai. Oke, okay, gitu aja buat room tour di kamarnya. Dan sekarang, waktunya kita keliling buat ngeliat semua fasilitas yang ada di sini. Kuih yang pertama paling deket dari kamar gua ada kids villa. Ini fasilitas buat anak-anak ya, tempatnya gede banget, mainannya lengkap, ada areal indoor dan outdoornya juga. Oke, okay, next kalau jalan lagi dikit ke sebelahnya, di situ ada kids pool dan ada wahana seluncurannya juga. Di sebelahnya ada kolam satu lagi yang gua juga nggak tahu bedanya apa. Nah kalau lu jalan-jalan di pedestriannya aja, dari sini view building Sofitelnya tuh cakep banget guys. Bisa berjajar rapi banget. Di depan gedung itu ada poolnya juga guys. Bentuknya memanjang kayak river dan di lantai satunya itu ada kamar-kamar yang pool akses. sebenarnya sih awalnya gua tuh pengen stay di tipe kamar yang ini guys. Tapi susah banget dapetnya. Karena tipe kamar ini tuh yang paling most wanted. Paling sering sold out. Nah dari pool yang ada di depan kamar tadi itu masih nyambung sama main poolnya. Selain itu di sini tuh juga ada pool barnya geng. Gila sih ini pool barnya rame banget. Jarang ya gue liat pool bar sampai selaris ini. Dikerubutin sama tamu-tamu. Buat tamu-tamu yang nggak berenang tapi penongkirimari itu juga bisa guys. Ada area sitting areanya di samping yang gede juga. Salah satu spot favorit buat leleh-leleh di poolnya ini adalah di kabana yang ini guys. Tapi jumlahnya tuh nggak banyak ya. Jadi mesti gantian. Di sampingnya, pool ada resto Italian Cucina yang baru buka jam 6 sore. Emang khusus buat dinner aja sih. Dan pas malamnya, gue juga sempet lewat sini lagi, ternyata rahami banget, guys. Jadi, kalau dining di sini, view-nya tuh bisa langsung ngeliat ke arah main pool yang tadi. Nah, pas gue jalan lagi, gue nemu ada satu pool yang gede juga dan kosong. Sama sekali gak ada yang berenang di mari. Ini lokasinya ada di samping kids pool yang pertama tadi. Oh iya, Sofitel ini yang ditonjolin itu activity-nya, guys. Jadi, nggak cuma tidur dan rebahan di kamar aja ya, tapi banyak yang bisa lo lakuin di sini. Lihat aja tuh, mulai dari kelas yoga, aerobik, sepeda, tenis, mini soccer, badminton, boxing, pingpong, voli, sampai manapun ada geng. Dan semua aktivitinya ini tuh gratis, mantep nggak tuh? Lo bisa minta equipmentnya ke Recreation Activity Center di sini. Tuh, coba lihat, kalau sore gini pada main di order semua, semua lapangannya kepake. Jadi mesti gercep ya karena emang di sini tuh hotelnya rame guys. Lokasi gymnya tuh agak jauh dari kamar gua karena ada di deket lobi masuk yang awal tadi. Alatnya lengkap pokoknya lo cari apa aja ada deh sini. Dan kalau lo jalan lagi lewat pintu yang satunya lo bakal keluar ke lapangan tenisnya. Wah pasti yang demen tenis girang banget lihat beginian nih. Terus nggak jauh dari kamar gua disitu ada wedding chapelnya. Sekarang sih kebetulan lagi kosong ya. Dan kalau pagi di sini juga biasa dipakai buat kelas yoga. Coba lihat deh pantainya, pasirnya putih bersih banget. Di sini ombaknya cenderung tenang ya, karena jauh di tengah laut sana emang ada pemecah ombaknya. Apalagi sekarang emang lagi surut air lautnya. Di sini gue lihat juga ada banyak tempat dining lain ya, kayak si Toya ini yang open buat lunch dan dinner, dan juga manarai Beach House, beach club yang ini cukup populer ya di Bali. Dan kayaknya di sekitar Nusa dua ini gak banyak opsi buat beach club dan manara ini salah satu yang paling rame. Dan beginilah penampakan resortnya pas malam hari ya. Walaupun lokasinya di pinggir pantai, tapi di sini penerangannya tuh bagus sama sekali nggak berasa serem atau creepy guys. Apalagi hotelnya tuh emang rame terus kayak gini. Dan ternyata pilar-pilar yang ada di tengah kolam tadi itu kalau pas malam atasnya bisa nyala kayak obor raksasa gitu. Oke deh gitu aja ya cerita staycation gua buat hari ini. gua bakal lanjutin besok karena kaki gua udah gempor guys. Bye! Good morning guys! Hari ini gua niatin bangun pagi buat jalan ke pantai ngeliatin sunrise. Karena Sofitel ini pantainya menghadap ke arah timur ya. Jadi best view-nya itu kalau pagi bukan sore. Makanya tips dari gua lo harus bangun pagi. Wajib! Gue juga sempat nyobain cemplung-cemplung bentar di private plants poolnya ya. Tapi nggak bisa lama-lama karena perut udah lapar, jadi gua langsung cus ke cuisine resto yang lokasinya persis ada di bawah lobi. Pas nyampe ke sini buset dah rame banget. Wah ini gila sih, pilihan menunya banyak guys. Jujur kayaknya ini salah satu breakfast yang pilihan menunya paling banyak yang pernah gue liat. Kayak ruangan-ruangan terpisah gitu. Gitu. Bakery dan pastry itu satu ruangan sendiri, isinya tuh macem-macem, bukan cuman croissant dan denis aja ya. Jajan pasar, donat Bomboloni, healthy Muffin, granola, homemade jam, baguette, sampai kue getas di sini ada guys. Terus buat noodle stationnya juga ada satu ruangan sendiri, appetizernya juga satu ruangan sendiri, dan yang paling gede ruangannya yang ini nih. Di sini lo bisa nemuin banyak banget pilihan main course. Mulai dari dimsum, nasi goreng, sayur nangka, ikan bakar sambal matah, tumis kangkung, ayam bumbu merah, telur teluran, sampai kari India juga ada. Terus lu masih inget kan kemarin di tengah lobi itu ada pilar yang gede, ternyata di tengahnya itu kalau pagi jadi counter makanan juga, ada pasta station, egg station, sampai jus bar. So far pas gua cobain rasanya rata-rata enak kok. Gua cobain tuh banyak ya, mulai dari salad, sandwichnya. Indian curry, saute mushroom, dimsum, dan so far rata-rata rasanya enak ya. Oke okay guys, gitu aja cerita staycation gue hari ini. So, gimana ini menurut kalian hotelnya? Kasih tau gue di bawah ya. Dan kasih tau gue juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib buat gue kunjungin dan kasih lihat ke kalian. Jangan lupa buat subscribe dan follow gue juga di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye-bye!